Stop menggunakan MBTI dan EHC Ada yang lebih baik Hello amazing people, apa kabar? Saya Victor Osman Anda bisa panggil saya Vos. Dan saya harap anda semua dalam keadaan yang amazing Dan pastinya jika anda play video ini Anda tertarik dengan people personality Baik diri anda sendiri, rekan anda, calon partner, karyawan, atau calon pasangan hidup anda Oke, okay, let's start! Tidak perlu bingung apa itu DISC atau MBTI, dan apa yang lebih baik? izinkan saya share fakta-fakta terbaru yang akan berguna dan bermanfaat untuk Anda. Baik secara personal, dan secara bisnis. Bahkan relasi hubungan dengan sesama. Wow, sounds amazing. Yes, it is. Saya akan melihatnya dari sudut pandang bisnis, as a business owner, as a human capital division, dan juga tentunya sebagai personal. Oke, okay, mari kita mulai. MBTI, DISC, dan Ocean, adalah alat tes psikologis. Manakah yang paling baik untuk rekrutmen? Merekrut orang yang salah bisa menjadi masalah. Salah bisa menjadi masalah. Secara finansial khususnya dan dalam budaya kerja. Jadi penting sekali untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Tapi yang mana yang sebenarnya bisa membantu perusahaan Anda menemukan talent yang cocok? Mari teliti manfaat setiap alat tes untuk proses rekrutmen Anda. Dan mengapa Ocean? adalah yang terbaik. Berikut saya tampilkan diagram perbandingannya sesuai dengan data dan fakta dari berbagai jurnal ilmiah dan artikel dari pakar-pakar terbaik dunia. Anda bisa lihat sendiri dari measure traits atau traits yang diukur. Oh mungkin beberapa di antara anda mulai bertanya apa itu traits. Mudahnya dalam bahasa awam, agar mudah dimengerti, traits adalah sifat-sifat manusia. Yes sifat-sifat manusia. Di sini mungkin Anda sudah mengetahui yang mana yang lebih baik dari yang lain dengan melihat diagram tersebut. Tentunya semakin banyak traits atau sifat yang diukur, maka akan semakin kompleks hasilnya dan memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam menggambarkan kepribadian seseorang. Mari kita bahas lebih lanjut untuk detail artikelnya. Anda bisa baca kembali dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di link yang akan di-share di deskripsi di bawah ini. Jika tidak ada, Anda boleh tanya saya langsung via sosial media. Jadi, apa saja alat tes yang sudah ada? Yang pertama, mari kita bahas MBTI, yang merupakan singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator, yang mengukur kepribadian dalam 4 dikotomi, yaitu energy. Apakah seorang tersebut cenderung ke introversion, extraversion, information? Apakah seorang tersebut cenderung ke intuition atau sensing? decision, apakah seseorang tersebut cenderung ke feeling atau thinking dan lifestyle, apakah seseorang tersebut cenderung ke perception atau judging yes, itu empat dikotominya hasilnya akan dimasukkan ke dalam salah satu dari 16 personality atau yang anda kenal 16 personality saya secara personal mengakui ini adalah yang paling terkenal namun sayangnya paling sedikit manfaatnya untuk menguji kepribadian, Di mana untuk mendapatkan hasilnya tetap harus memakan waktu dan pikiran namun ya Emang sayangnya MBTI atau 16 personalities ini yang paling sedikit manfaatnya untuk menguji kepribadian. Yang kedua adalah DISC yang mengukur empat kuadran kepribadian: dominance, influence, steadiness, dan consciousness. DISC di mana kepribadian dinilai berdasarkan posisi seorang di antara empat kuadran sebagai satu dari 12 profilnya. Walaupun ya masih valid dan realibel, DSC tidak prediktif untuk kebutuhan zaman now yang serba aja dan cepat berubah. Karena memang DSC ini faktanya memang merupakan alat tes yang sudah ada dari zaman dulu, zaman old. tepatnya tahun 1926. Jadi hampir 100 tahun lalu, dimana pertama kali digunakan untuk kepentingan militer dan akhirnya secara luas digunakan sebagai bagian dari proses penerimaan tentara AS pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia Kedua. Sebelum akhirnya ya mulai dikomersialkan pada zaman dahulu terjadul. Yang ketiga adalah ocean atau big five personality model yang menjadi basis dream five dari dream talent. dimana tidak hanya menganalisis empat kuadran seperti DSC atau empat binari seperti MBTI, bahkan menganalisis 30 traits dalam kepribadian. Wow, amazing. Di bawah openness, consciousness, extraversion, Agreeableness dan Neurotism Big Five personality Hasilnya diperlihatkan dalam spektrum yang memberi label kepada kepribadian seseorang Ocean bisa kita sebut adalah gold standard dalam pengujian psikometri, gold standard karena valid, reliable, luas aplikasinya dalam dunia profesional dan tentunya paling diterima oleh para peneliti seperti yang terlihat dalam referensi yang panjang di deskripsi juga di artikel untuk selengkapnya di bawah ini. Yang paling penting, Ocean itu prediktif. Inilah mengapa kami Dream Action membasiskan Dream Five dengan Ocean yang sekarang sudah dapat diakses dengan Anda cukup mengetikkan www.dreamtalent.id pada browser Anda sebagai salah satu provider terbaik di Indonesia pada khususnya. Jadi alat tes mana yang paling baik dan mengapa jawabannya Ocean? Ijinkan saya memberikan jawabannya dengan lima poin jawaban. Poin pertama, karena Ocean mengerti Anda. Satu hal yang penting dalam alat tes psikometrik atau psikometris adalah kemampuan untuk menangkap dan mendefinisikan kepribadian. Semakin banyak trait yang diukur, maka semakin baik. Karena hasilnya akan memberikan pengertian yang lebih dalam, lebih akurat. Di mana MBTI hanya mengukur 4 trait dan memberikan hasil secara hitam putih atau binary. Seperti Anda extrovert. Anda extrovert, namun bukan berupa spektrum yang memahami bahwa setiap orang adalah unik adanya spektrum yang mana? MBTI memberi label untuk kepribadian secara hitam putih tentunya memberi pengertian yang keliru pada kenyataannya kita mempunyai karakteristik dari kedua sisi sebuah trait atau sifat seperti extraversion Carl Jung yang teorinya menjadi basis MBTI berkata bahwa orang yang murni hanya introvert atau extrovert seharusnya masuk rumah sakit jiwa nah loh mari kita bandingkan ocean dan dream five dari dream talent yang menyadari dan mengerti kenyataan ini. Jadi hasilnya diperlihatkan dalam spektrum tanpa sekedar melabeli hanya hitam atau putih. Setiap trade berbentuk seperti kurva distribusi normal. Tinggi di tengah, rendah di ujung. Ini berarti kita semua ada di tengah-tengah spektrum. Ya, di tengah-tengah spektrum. Yang membuat kita berbeda adalah kita lebih dekat dengan sisi yang mana, sisi A atau sisi B. Berdiri di sangat ujung dalam sebuah spektrum adalah abnormal. Jadi berbeda dengan yang lainnya, Dream Five tidak memasukkan Anda dalam label bersama yang lain. Hmm, amazing! Poin kedua, Ocean mengakui keunikan MBTI mengelompokkan Anda dalam 16 personalities. Dan DISC menetapkan satu dari 12 profile untuk kepribadian Anda. Masalahnya adalah semua orang itu unik dan berbeda, guys. Apakah akurat untuk mengumpulkan orang dalam suatu pengelompokan dan berasumsi bahwa mereka semua sama? Sebelum Anda jawab, bolehlah juga dijawab pertanyaan saya ini. Siap-siap ya. Apa yang sama antara seorang serial killer, pembunuh berantai, dan komedian? Faktanya... Hasil dari mereka berdua adalah sama, ENTJ ini menurut hasil MBTI atau 16 personalities hmm. nanti kita bahas lebih lanjut Ocean tidak memberitahu anda sebagai satu dalam selusin sementara kenyataannya ada satu dalam 7,5 miliar 7,5 miliar, bayangkan jika setiap dari 30 spektrum memiliki empat bagian sangat tinggi tinggi, rendah dan sangat rendah, itu saja sudah 810.000 ribu kemungkinan kombinasi atau tipe kepribadian dengan 10 bagian itu berarti sudah 590 triliun lebih dengan 14 buah 0 itu bagian yang bisa dianalisa dengan Dream Five dalam Dream Talent. Wow, big data. Yes. Step spektrum sebenarnya diukur dalam lebih dari 10 bagian. Itu artinya Dream Five dalam Dream Talent dapat menganalisis jumlah kepribadian yang tak terbatas dan memang begitu seharusnya. Karena kita masing-masing unik dan berbeda dari sesama kita. Poin ketiga, MBTI sudah mati. Ups, ya yeah, MBTI itu yang dikenal dan 16 personality sudah mati. Dimana Anda banyak sekali alasan mengapa para ahli dan peneliti tidak suka dengan MBTI. Walaupun memang masih populer, memang mudah dikerjakan dan disebar dengan kawan. Namun MBTI bukan alat yang baik untuk prediksi performa kandidat. Jadi untuk Anda, para pebisnis atau pemilik perusahaan dan pimpinan perusahaan, sebaiknya menyadari dan menjauh. Why? Kenapa menjauh dari MBTI? Pertama, MBTI bukanlah hasil dari penelitian dan peer review oleh peneliti dalam Just lab atau lab core. MBTI dibuat oleh seorang penulis dan anaknya yang mempelajari sendiri psikologi dan kepribadian melalui buku. Ya, Anda tidak salah dengar. Mempelajari sendiri psikologi dan kepribadian melalui buku. Saya ulangi lagi, mempelajari sendiri. Dan dia bikin MBTI. Saya tahu mungkin beberapa di antara anda baru mengetahuinya, hmm, something to think about. Menurut Steyn dan Swan, di tahun 2019, framework MBTI tidak cukup untuk bahan uji validitas. Kedua, pernahkah anda sadar bahwa hasil personality type dalam MBTI mudah berubah setiap kali mengambil tes? Bahkan rekan saya, sampai mengambil berkali-kali lebih bahkan dari lima kali dan membuat kesimpulan rata-ratanya sendiri, ya sendiri, bahwa dia lebih condong ke salah satu hasil dari 16 personality atau MBTI. Hmm. Padahal dia bukan seorang yang kompeten di bidangnya, tentunya bukan psikolog pastinya. Stein dan Swan di tahun 2019 juga menemukan bahwa hasil MBTI hanya berdasarkan persepsi pribadi, yang berarti dapat berubah ubah tergantung suasana hati saat itu. <laughs> Pada akhirnya, MBTI hanya fokus pada sisi positif dalam kepribadian dan bukan kelemahan. Ini tidak hanya kurang akurat, namun juga tidak fokus kepada pengembangan diri. Financial Times, Financial Times, penulis bahwa seorang serial killer dapat dilihat sebagai metodologis, mandiri, dan termotivasi. Wow, so scary, menyeramkan ya kalau serial killer pembunuh berantai dianggap metodologis, mandiri, dan termotivasi dan Anda mempercayainya, menerimanya sebagai rekan kerja, karyawan, apalagi pasangan hidup Anda. Poin keempat, walaupun berdasarkan penelitian ilmiah valid dan reliable, DIC tidak predictive. DIC tidak dapat memprediksi jika kandidat akan sukses dalam pekerjaannya, karena hanya memprediksi tingkah laku, bukan performanya. Anda bisa baca ini di kajian Wolfe di tahun 2011. Maka DIC bukanlah alat yang terbaik untuk mencari talent yang tepat untuk perusahaan Anda. Peneliti di official Learning 2018-2018, meragukan kemampuan DSC dalam menilai efektivitas dan sukses dalam tempat kerja. Karena hanya menguji dari 4 kwadrat, maka dianggap tidak lengkap dan tidak memadai. Bahkan sebuah situs DSC ini situs DSC mengakui isu ini. Anda bisa cek di discprofile.com, jika saya boleh quote, DISC is not a predictive assessment. So, assumption should not be made regarding an applicant's probability of success based solely on their lifestyle Itu oleh the So, yang membuat OSHA menjadi favorit para peneliti adalah kemampuan untuk memprediksi performa, kemampuan kerja, efektivitas pelatihan atau training, organizational behavior, dan banyak faktor lainnya yang ditulis di Judge et al. di 2013 So, kemampuan prediktif ini tidak terbatas tempat kerja saja. Kamu juga dapat diaplikasikan dalam sekolah dan lingkungan lainnya. Ini juga yang ditulis di riset di bawah oleh Robert Martin dan Olar 2015. Dan poin kelima adalah Deep as the Ocean. Kami di the Dream Machine adalah sekumpulan orang yang perfeksionis. Jadi kami membentuk Dream Five berdasarkan framework psikometris yang paling valid dan reliable yaitu Ocean. Mencari pekerjaan yang cocok itu tidak mudah dan mempekerjakan orang yang salah adalah kesalahan yang sangat fatal. Jadi, kami mendesain Dream5 untuk membantu talent yang tepat bertemu dengan perusahaan yang tepat. Kami ingin memastikan bahwa talent dapat mengenali kepribadian sendiri secara akurat. Jadi, secara personal. Dan khususnya perusahaan dapat meningkatkan kualitas rekrutmen dengan framework psikometris, psikometrik yang prediktif, yang dapat mencari kandidat yang cocok dengan budaya perusahaan, dengan culture perusahaan tidak ada yang lebih dalam dari ocean jadi itulah yang seharusnya kita pilih dan Dream Action memudahkan Anda untuk hal tersebut yang Anda bisa mengakses www.dreamtalent.id terima kasih sudah mau spending your time dengan saya, Victor Osman dan saya harap setelah ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan ini dengan diskusi lebih lanjut bahkan tanya jawab, kami persilahkan Anda karena tim kami bukan sekedar tim IT, meskipun kami teknological company, namun juga diperkuat pada khususnya dengan tim yang mengerti Anda, tim psikolog, yang kami sebut dengan people experience. So, plus people technology from IT, and people creativity. Silahkan hubungi saya, atau langsung hubungi Dream Action People Success untuk membantu kesuksesan Anda ke depannya. Oke, okay, sekarang Anda sudah mengetahui bahwa ada yang lebih baik dari pilihan-pilihan Anda sebelumnya. Karena ingat dan sadarilah, bahwa hidup adalah pilihan. Life is a matter of choice. Choose it wisely. Pilihlah dengan bijaksana. Saya, Victor Osman. Dan Dream Action, let's be amazing!